C Hai MPM Di sini akan menjelaskan tentang lahan kering. Material lahan kering yaitu kita mulai dari tentang lahan dulu. Lahan basah merupakan kawasan konsentrasi tinggi bagi sebagian besar jenis burung, mamalia, reptil, amfibi, dan binatang tak berenang lainnya. Lahan basah juga berperan penting bagi berbagai jenis flora yang hidup bergantung padanya. Sebagai Orang memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan global, contohnya hmm, tanaman padi. Kebutuhan setengah penduduk dunia mengonsumsi beras. Tumbuhan ini hidup pada lahan basah. Lahan basah juga memegang peranan penting bagi pemenuhan kebutuhan manusia akan air bersih. Perkembangannya peradaban dan populasi penduduk dunia saat ini telah meningkatkan konsumsi air bersih pada tingkat yang sangat tinggi. Diperkirakan konsumsi, konsumsi ini akan menjadi lebih besar lagi seiring pertambahan burung dunia sampai pada tahun 2025, sampai pada tingkat high water condition. hal ini karena suhu dalam tanah lebih rendah sehingga mempengaruhi aktivitas jasa retnik untuk mengurangi menguraikan, menguraikan bahan organik selain itu, kesuburan tanah pada lahan basah relatif stabil maupun diusahakan secara intensif Selain itu, ada pun contoh lain dari lahan basah, yaitu lahan gambut. Tanah gambut mem mempunyai kandungan seorganik berkisar antara 18-60%, dan berat isi sampai 03 -0 gram. Tanah ini bersifat mudah terbakar dan reaksi seluruh lapisan tanahnya sangat masam dengan pihak empat rata-rata, sehingga produktivitas rendah dan perlu peraturan drainase dan tata air mikro apabila akan dimanfaatkan untuk pertanian Karakteristik lahan basah terutama ditemukan oleh hidrologi, sumber air, lahan basah yang didominasi oleh air hujan, lahan, ba lahan basah air tanah, dan aliran permukaan lahan basah yang saling berkaitan satu dengan lainnya Semakin tinggi lahan basah yang didominasi air hujan, maka waktu tinggal semakin lama, di mana waktu, yaitu waktu rata-rata satu unit air tetap berada di lahan basah, di mana sistem menjadi tertutup dan diisolasi secara biogemia dari daerah tangkapan, misalnya daerah rawa, rawa merupakan daerah yang. Hampir selalu berkenang air sepanjang tahun akibat dampak sistem drainase yang mengalami hambatan. Sifat tanah. Sifat tanah dan air pada lahan basah berkaitan dengan tanah sulfat masang dengan senyawa spirit, tanah gambut, air besar dan kecil ke dalam air tanah kema kemasaban air yang mengenangi lahan. Lahan basah seperti lahan rawa, pasal surut, memiliki kadar pirit atau keasaman tinggi dalam penyimpan tanah dengan meningkatkan unsur hara tanah. Beberapa lahan amero seperti berbagai jenis kapur, dolomit, batu potret, dan tan tanah mineral, lumpur, pupuk kompos atau bukasi, pupuk kandang kotoran ayam, sapi, dan berbau dan abu dapat diaplikasikan pada lahan, namun kebanyakan petani menggunakan bahan kapur dibandingkan bahan organik penggunaan kapur dalam jangka panjang menyebabkan tidak ramah lingkungan sehingga akan menurunkan kemampuan kesuburan tanah petani di lahan basah memiliki beberapa karakteristik yang memberi pengaruh terhadap pengolahan lahan basah karakteristik petani adalah dari umur jenis kelamin, tingkat pendidikan, luas garapan pengalaman dalam bidang usaha sikap terhadap profesi dan perubahan sikap petani terhadap profesi dan perubahan dalam pengolahan lahan ditinjau dari sistem usaha tani memaksimalkan hasil produksi pertanian lahan basah harus didukung dengan mempertahankan kelestarian ekosistem lahan itu sendiri sekian dan terima kasih